Halo teman-teman Selamat siang Halo mas Halo Halo mas Ini namanya Mas Al ya teman-teman Terus Ini namanya Adik Bara Mereka berdua lagi mainan apain namanya teman-teman anak ini kambing. Anak kambing Oh Mas Alpintar Yeay, Anak kambing Mas Alpintar Dan Mas Al lagi makan apa ini Makan jeruk, makan jeruk. Enak? Enak Lezat, Lezat. Mantap nah. Jiwa nah. Indonesia Minyak. Merdeka nah. Selamanya ini kita review dulu, Mas Al ya. Review, bahasanya review ya, teman-teman. Ini Mas Al ada luka ini. Ini luka, kalau nggak salah, itu pas waktu Mas Al dikeroyok sama anak kebayoran lama ini, teman-teman. Dikeroyok tiga orang, tapi dia berhasil lolos ini, teman-teman. Terus, ini ada lagi, teman-teman. Ini luka pas waktu Mas Al ke Arab teman-teman dia umroh dia naik onta terus dia jatuh teman-teman kasihan ya teman-teman doain Mas Al semoga kakinya cepet sembuh dan ini adik bara, teman-teman adik bara ini umurnya baru satu tahun teman-teman ini adiknya Mas Al Ini bobotnya udah melebihi kapasitas timbangan teman-teman Mungkin ya 80an kilo lah teman-teman Lucu kan teman-teman Gak lucu ya Ya udahlah teman-teman Gak apa-apa lah Gak apa -apa perlu lucu Yang penting ditonton ya teman-teman Di like Di subscribe komen ya teman-teman Makasih